Koisha, Mulai. ha. Oke, udah datang kardusnya guys. Oh, halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya, welcome back to my channel Fitri. Hello Oke, di video kali ini. Aku sedang packing ya barang-barang yang mau dikirim ke Indonesia, guys. Jadi aku udah mesen kardus mega atau jumbo nomor satu, ya. Kardusnya dan kemarin pas beli itu langsung dapat dua hadiah. Aku pilihnya kardus nomor 5 dan tas. Aku penasaran nih. Tasnya ya. Tuh bakalan buka. Pembelian kardus di Taiwan itu kita tidak perlu ditimbang ya atau dikilo berapa kilo pun nggak jadi masalah. Yang penting semuanya masuk di sini ya. Kalau kurang kan ada ada lagi kardus ini yang kecil. Jadi berapapun itu atau apapun isinya semuanya bisa masuk. Tapi kita juga harus ikuti ya e, barang apa saja yang dilarang nggak boleh masuk ya Di dalam kardus tersebut Jadi kita harus perhatikan Kita juga harus teliti barang apa saja Yang boleh dikirim dan tidak boleh dikirim Nah ini Ini rencananya barang-barang yang akan aku kirim ke Indonesia Sebelumnya di awal 2019 Aku udah kirim juga pakai kardus nomor 3 dan isinya semua itu hampir ya hampir semua isinya itu peralatan dapur Alhamdulillah itu juga hadiah dari aku ikutan berbagai kuis di Taiwan ya guys, seperti, seperti ini juga barang-barang ya teflon panci kukus dan lain sebagainya Alhamdulillah aku nggak pernah beli karena tahu harganya di sini tuh lumayan mahal. Jadi ini ini dapat hadiah dari ESC Global TK. Dan ini juga hadiah dari Cargo 123. Ini ada ada penggiling daging. Ada magic com ini ya, Toten Coach. Ini yang mini. Tapi aku nggak tahu ini bakalan berfungsi atau enggak karena uh, beda colokannya tuh beda watt-nya ya atau voltnya beda nggak atau bisa digunakan nggak di Indonesia ya ini ada hadiah juga dari bos aku gelas lucu gelasnya lucu lucu banget hmm. Hmm. Hmm. isinya gelas dan ini beberapa cemilan dibuat Anak aku ya, ada cemilan permen, coklat, dan sebagainya. Ada lagi di dus kecil ini, kebanyakan untuk anak aku ya, ada mainan, ada juga e, pinsil, gambar, krayon gitu banyak. Jas hujan, anak. <laughs> aksesoris ini banyaknya aksesoris aksesoris ya ini kerayan kerayan gitu banyak pakut, kan dia udah sekarang dia usia 5 tahun nanti sebentar lagi dia masuk sekolah PAUD ya, jadi aku udah siapin mainan juga, pemainan dia lagi senang main-main, banyak banget. Mobil-mobilan kayak gini, senang <guluh> lagi. Senang main mobil-mobilan kecil kayak gini, banyak di dalamnya juga. banyak ada mobil-mobilan hmm. <tuh> ini, aku udah pokoknya udah ngumpulin sedikit demi sedikit. Ini baju, ya, ada namanya anak-anak gini. <guluh> ini semua di dus yang kecil ini tuh mainan-mainan dia nanti aku packing lagi dengan baik ini hmm, banyak banyak ada juga beberapa baju belum dimasukin ya ini nanti belum di packing jadi segini banyaknya apakah muat di dalam kardus juga masih ada di kardus aku udah atas ya aku nggak bisa keluarin lagi karena ini isinya baju baju baju baju musim dingin jaket udah aku tata ya di dalam. Jadi biar nanti aku keluarin lagi karena nanti biar biar semuanya masuk ke sini. Nah, untuk kalian yang belum pernah kirim barang, kalian harus perhatikan barang apa saja yang boleh dikirim dan apa saja yang dilarang ya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan seperti Uh, yang menyebabkan kebakaran itu sangat dilarang kayak mainan berbentuk pistol atau senjata Kita itu anggos. juga dilarang obat-obatan terlarang oh, atau apapun oh, itu ayo. yang pony yang senjata tajam kalian harus benar-benar perhatikan ya Tengoknya, insya Allah semuanya bakalan masuk saya semoga kalian dilancarkan rezekinya dan sekali lagi terima kasih yang sudah mensupport channel youtube saya